dan satu website diperwit Dedi, ucap Fidi galen Syarif Usai membuat laporan. Mario Teguh melaporkan Dedi berdasarkan pasal 310. 311 KUHP dan Pasal 27 Ayat 3 UU IT tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Berdasarkan nomor laporan LP 5636-C-2016, PMJ, di Reskrim Sus, surat tersebut telah diterima oleh pihak Polda Metro Jaya.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 Mario Teguh merasa kasus antara dirinya dan Aryoki Swinar adalah kasus yang private. Motivator Mario Teguh akhirnya mengakui bahwa Aryoki Swinar merupakan anak hasil temuan pernikahannya bersama dengan Aryani Sunarto. Hal itu dikatakan ketika menggelar jumpa pers di kantor pengacara Elza Sharif di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10/10. 10, saya Mario Teguh. Tidak pernah tidak mengakui Kiswinar. Ario Kiswinar teguh sebagai anak yang dilahirkan di pernikahan saya dulu dengan Ibu Aryani. Kata Mario Teguh. Mario menambahkan. Masalah tersebut terbukti dari Aryo Kiswinar, yang beberapa waktu lalu sempat menunjukkan bukti-bukti termasuk salah satunya ialah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah dokumen sah negara yang menyatakan hal itu dan saya tidak pernah menolaknya sampai saat ini, i, ucapnya. Bahkan, Mario sempat nazar. Ketika Aryani mengandung anak dari pernikahannya, dia akan ke atap rumah untuk berkokok seperti ayam jago. Bisa dibayangkan kebahagiaan saat seorang anak lahir sesuai dengan doa dan harapan saya kepada Tuhan. Ungkapnya, saya merawatnya sejak bayi seperti saya merawat adik-adik saya. Sebagaimana yang diajarkan oleh ayah anda saya, di Hats keluarga kami, ayah berperan sangat besar dalam perawatan anak-anak pada masa bayi, sambungnya. Bahkan, Mario Teguh mengatakan kalau dia sangat menyayangi Aryo Kiswinar Teguh semasa kecilnya. Ia pun sering bermain bersama Aryo Kiswinar Teguh. Kami sangat cocok melakukan aktivitas permainan fisik ketika dia, Aryoki Teguh masih kecil, tuturnya. Media awak ketika menanyakan kenapa baru sekarang mengatakan atau menyatakan Aryoki Teguh adalah anaknya, Mario Teguh pun geram, karena... Beberapa waktu lalu sempat Mario Teguh melontarkan kata-kata kalau Aryo Kiswinar Teguh bukanlah anak kandungnya dari pernikahannya bersama Ariyani Sunarto. Mana buktinya? Bisa tunjukkan kepada saya, kata Mario Teguh yang seraya menunjuk awak media dan menunjukkan muka kesalnya. Motivator Mario Teguh, 60, mengaku bahwa mantan istrinya, Ariyani Sunarto lah yang memisahkannya dengan Aryoki Swinar Teguh, anak kandungnya. Pria yang akrab disapa Mario itu menjelaskan, ketika masih menjalankan bahtera rumah tangga dengan Ariyani Sunarto, mereka sempat bertengkar hebat dalam pertengkaran suami istri atau saat ibu Ariyani marah. Dia Aryani, kerap menyatakan bahwa Aryo Kiswinar bukan anak saya, kata Mario Teguh. Hal itu besar, -besar. Hal itu dia katakan saat menggelar jumpa pers di kantor pengacara Elza Sharif di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 10/10, 10. lanjut Mario. Awalnya dia mengira ucapan mantan istrinya itu hanya kemarahan sesaat saja, namun, seiring berjalannya waktu, ucapan tersebut dia anggap serius, saat usia Aryoki Swinner 5 tahun. Saya mulai merasa bahwa kata-kata ibu Aryani itu serius, ucapnya, karena merasa Aryoki Swinner adalah anaknya pun dia menegaskan bahwa dia tidak pernah tidak mengakui bahwa Aryo Kiswinar bukan anaknya, saya Mario Teguh, tidak pernah tidak mengakui Kiswinar, Aryo Kiswinar Teguh, sebagai anak yang dilahirkan dalam pernikahan saya dulu dengan ibu Aryani, ujarnya, Mario menambahkan.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 Motivator Mario Teguh akhirnya mengakui kalau Aryo Kiswiner adalah anaknya. Hasil temuan pernikahannya bersama Ariani Sunarto yang resmi bercerai sejak 1993 lalu. Namun, beberapa waktu lalu, pria yang akrab disapa Mario menjelaskan kalau Aryo Kiswiner Teguh merupakan anak dari hasil temuan hubungan gelap Aryani Sunarto dengan Mr X namun ketika menggelar jumpa pers di kantor pengacara Elza Sharif Jalan Latu Har hari Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 10/10, .10, Mario pun enggan membahas hal tersebut. Mario memberikan alasan bahwa hal ini hanya untuk dikonsumsi oleh pihak kekeluarga saja, bukan konsumsi hal yang mengenai perseteruan mereka. Dalam semangat konsisten untuk pelihara hal ini jadi konsumsi keluarga dan kerabat dekat. Maka dari itu saya lebih baik untuk tak jawab hal itu, ucapnya, ketika didesak oleh awak media siapa Mr. X itu. Mario Teguh memberikan jawaban Anda yang mengkagetkan, masih kerabat, ujar Mario Teguh. Motivator Mario Teguh mengajukan permohonan untuk melakukan tes DNA ke DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri. Permohonan itu dilakukan pada 6 Oktober 2016 dan diterima oleh Mabes Polri pada 7 Oktober 2016 dengan meminta secara tertulis pihak Kekaryoki Swiner Teguh hadir dalam pemanggilan tes DNA nanti. Mario Teguh menjelaskan, kalau hasil tes DNA menyatakan Aryoki Swiner Teguh benar anaknya, dia sangat bersyukur. Alhamdulillah jika benar karena sesuai dengan akta kelahiran. Berarti penyangkalannya dulu itu tidak benar, kata Mario Teguh. Hal itu dia katakan ketika melakukan jumpa pers di kantor pengacara Elza Sharif di Jalan Latuhar-Hari, Jakarta Pusat. Senin, 2016, 10/10. 10, tim Kuasa Hukum Mario Teguh yang dipimpin oleh Elza Syarif mengatakan bahwa akan melakukan syukuran jika hasil temuan tes DNA menyatakan Aryo Kiswinar adalah anak kandung Mario Teguh. Apa yang disampaikan Ibu Aryani itu bukan anaknya, berarti itu enggak benar. Kita bersyukur dan melakukan selamatan, ucap Elza. Elza menambahkan, jika hasil tes DNA sudah dilakukan dan hasilnya benar anak Mario Teguh, pihaknya akan tetap memanggil Aryoki Swinar untuk membicarakan permasalahan tersebut secara baik-baik. Tapi itu hak Aryoki